Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya Perkenalkan, nama saya Yokinismanto AMD Peserta Latsar CPNS Tahun 2022 BPSDM Provinsi Sumatera Utara Angkatan 4 Kelompok 4 Nomor absen 39 Dengan pengampu materi Yaitu Bapak Jumsadi Damadi SHMHU Nah pada podcast kali ini, saya akan membahas mengenai core values ASN kolaboratif. Apa sih kolaboratif? Ada yang tahu, teman-teman? Ya, kolaboratif ialah membangun kerjasama yang sinergis. Adapun panduan perilaku yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Dua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Contoh perilaku kolaboratif di lingkungan kerja Dinas Perhubungan yaitu ketika melakukan pengamanan arus mudik lebaran dimana Dinas Perhubungan dibantu dengan TNI Polri, Polisi Pamung Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta tenaga kesehatan untuk mewujudkan mudik yang nyaman, lancar, dan gembira. Contoh lainnya yaitu ketika melakukan rapat antar sektor, baik dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, Provinsi, maupun Kementerian Perhubungan untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang sedang dihadapi. Hal tersebut merupakan perilaku kolaboratif di mana kita menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Saya, Yoki Nismanto, AMD, penguji kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Labuan Batu, akan selalu membangun kerjasama yang sinergis. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Yokinismanto MD. Terima kasih.